selamat makram, hmm. hmm. Kok. Itu gua, ya kira itu benar proses pembongkusan. siap apa kabar? pake Dengan kitab berperubahan tentunya kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala Akan diberi keberkahan dan kesehatan. Amin. Itulah manfaat dari <Sukup> Perkurban Proses pendataan Oke, CCTV Orang satu foto foto virus virus ah Nah, Yo bro, channel, ayo dua kok ayo kita pindah ke